Emas US dilanjutkan pergerakan bearish, pergerakan emas US di pada pagi hari ini terpantau sideways dengan rank yang sangat tipis setelah sebelumnya merosot tajam dari level tertingginya di tahun ini sebagai respon pasar atas adanya ketegangan di Eropa. Saat ini emas berada di kisaran 1917.97 di mana saat ini terlihat menuju support terdekatnya di level 1917.94, pecahnya support tersebut berpotensi memicu pergerakan bearish lanjutan menuju support 1881.41-1855.80, sampai indikasi tersebut juga diperkuat oleh pergerakan stochastik yang saat ini masih menunjukkan signal jual. Namun sebaliknya waspadai pecahnya area trendline yang ditandai dengan garis warna ungu di kisaran 1930-an karena jika pergerakan harga berhasil menembus area tersebut maka pergerakan harga emas berpeluang untuk rebound menuju resistance terdekatnya di kisaran 1970.62 hingga 2008.45.